Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, kembali di Fatifi Hadir. Untuk mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Wilan. Sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita Leslar Tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Kembali kita dibikin gak sabar banget menyaksikan acara Dangdut Akademi 5 Karena tinggal 27 hari lagi Dangdut Academy 5 akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Persahabat yang makin gak sabar menantikan idola kesayangan Bunda Lesti yang akan tampil di acara tersebut Kita simak juga persahabat ya Di kalimat info caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. 27 hari lagi ajang pencarian bakat di Akademi 5 akan segera dimulai Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan, The Academy 5 mulai Senin, 6 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Wow, makin gak sabar banget ya. Untuk menyaksikan idola kesayangan, apalagi kalau mereka tampilnya sepaket, ada Papa Bilar juga menjadi host di acara tersebut. Pasti bakal ramai banget, doakan saja. Semoga ada kejutan, ada kabar baik yang kita dapatkan dari Ibu Siwi Indosiar dan Idola Kesayangan Kita Dicatap persahabat, biar nggak terlewatkan, biar nggak ketinggalan untuk menyaksikan acara terbesar nih dangdut Indonesia Yang akan secara langsung disiarkan di Indosiar mulai hari Senin tanggal 6 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya, persahabat, ya, ada sebuah postingan kalimat komentar yang diunggah salah satu akun fanbase Leslar, Yanis Nolfuti Bilar. Ini terkhusus buat Markona haters yang membuli BBL, persahabat, ya Ini yang melihat secara langsung Abang L ketika dicianjur, kita lihat persahabat, ini ya, pernyataan langsung dari sahabat. Dari akun Hayo23 mengatakan, aku kemarin ketemu BBL di anjur asli cakep gemoy, kayak boneka udah itu bersih, gak kucil kayak anak-anak kampung sini, paling fresh sendiri Alfatih kalsep wah, masya Allah banget ya tuh. Disimak kalimatnya, ini yang secara langsung melihat abang L di Cianjur kemarin. Kita lihat juga kalimat berikutnya. Sama bapaknya juga lebih cerah kulit BBL Auranya menarik banget tuh orok Sampai disolawatin Mbakku yang lagi hamil Biar dapat anak yang cakepnya kayak BBL Masya Allah banget ya Bacanya aja kita terharu Dan pasti merinding banget nih Ternyata tentunya BBL memang lebih cakep Dan kulitnya aja lebih bersih dari papahnya Aduh luar biasa Kita simak juga per sahabat Di kalimat caption yang dituliskan oleh Agas putih Bilar Masya Allah Ayang emang ganteng sih, makin pengen ketemu Ayang. Mana kalau senyum kan manis banget, berasa pabrik gula nempel di situ aduh masya Allah. Ini sih tentunya kebanggaan kita semuanya. Semoga dukungan doa dan support semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita. Berikutnya juga persahabat. Kita lihat di sini ada momen spesial saat Bunda Lesti dikawal Bapak Polisi nih persahabat ya. Saat OTW balik ke Jakarta, aduh, yang kawalnya aja bukan kaleng-kaleng. Apalagi Teh kemarin menyampaikan bahwa Bunda Lesti calon Bupati Cianjur mau lewat. Ini sih persahabat ya kebahagiaan, kebanggaan. Semoga doa baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Momen ini pun persahabat diripost oleh akun Ka Erningsi. Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permisi kata Novi rombongan calon Bupati Cianjur mau lewat Aduh Masya Allah banget ya Tentunya kita aminkan Doa-doa baik dari orang-orang baik juga yang selalu tulus mencintai idola kita Dan selanjutnya persahabat ini ada momen spesial cute iklan Tentunya lewat jalur IGS Masya Allah banget ya Terpantau Bunda Lesti kejor lagi video iklan Dan disitu ada Abang L Yang semakin hari memang semakin ganteng Dan sangat menggemaskan. Apalagi baby L memang selalu sadar kamera Ya Alhamdulillah Iklannya cute banget nih Dari Bunda Lesti Pagi-pagi berselamat yang Lihat yang seger-seger Masya Allah Tambah semangat Apalagi warga konoha ini penyemangatnya Abang L, aduh masya Allah. Doakan selain terbaik persahabat ya untuk idola kesayangan kita. Semoga selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan. Kita juga sebagai fans sejati, semoga tetap kompak, tetap solid, tetap semangat dan mudah-mudahan persahabatan ya, selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan juga.